Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu jumpa kembali dengan akidah channel pada kesempatan kali ini. <coughs> semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam didungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadir kembali akidah channel membawa satu topik di mana perseteruan antar pendeta semakin memanas. Saifuddin Ibrahim Yang kita kenal sebagai seorang penghujat Islam ini Sekarang semakin menggila menyerang pendeta HTD Yang kita ketahui di waktu-waktu uh, sebelumnya Kemarin ada sebuah kejadian bahwa Saifuddin Ibrahim datang ke Zoom bombom -bomb Dan di situ ada pendeta HTD Dan sepertinya perseteruan ini memang berkepanjangan Bagaimana pendeta HTD ini buka-bukaan dan belak belakan tentang uh, <tuh> apa yang diketahuinya di antara pendeta. Bahkan pendeta HTD ini ya sering mengatakan mereka uh, dia tahu sebenarnya, tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa pendeta HTD ini pernah hidup bersama mereka, tetapi memang hal itu tidak perlu dipublikasikan. Dan kalau dilihat dari tanggapan-tanggapan ketiga keempat pendeta dalam perseturan ini memang kita penonton ya Itu tidak ada yang sama pastinya mencari pembenaran sendiri-sendiri Tapi pendeta HTD pernah bercerita bahwa dia pernah hidup beberapa puluh tahun bersama mereka Dan sekarang keluar dari di antara mereka Nah, di sini kayaknya uh, si Taibudin kepanasan dengan apa yang dilontarkan Pendeta Dede, sehingga angkat bicara untuk kali ini, untuk apa yang diutarakan atau yang menjadi kegalauan uh, Saipudin Ibrahim. Nanti kita dengarkan di dalam video ini bahwa kegalauan itu memang benar-benar sudah dipendam oleh Taibudin Ibrahim. Untuk di konten ini di channel ini sama Taibudin Ibrahim diungkap bagaimana rasanya saat di uh, apa ya dibicarakan oleh pendeta HTD tentang dia. Tapi yang herannya begini ya Ivan Villa semuanya saat mereka ini berseteru bersitegang ya. Padahal itu diantara pendeta. Kenapa ya yang disangkut selalu kepada Islam? di Disinilah. Kelihatan sekali siapa yang beradab, siapa yang benar-benar bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dan siapa yang benar-benar membawa narasi kebencian. Dan memang kita pun nanti akan bisa menelaah sendiri bagaimana ending dari pernyataan si Udin ini. Kita simak video yang satu ini supaya kita tidak gagal faham. Melihat ketidakadilan ini. Sama dengan saya Melihat ketidakadilan Saya masuk Kristen Untuk membela kekristenan Ini pendeta HTD ini Dia benar-benar manusia tak, tak berakal Kalau saya membuat Mengusulkan 300 air Bukan sebuah Bukan mengada-ada, pemerintah Arab Saudi sudah, me, sudah me, memperbaiki 2.500 ayat Al-Quran untuk diperbaiki. Hortib-hortib, Imam Masjid, semuanya sudah diganti. Jadi, di sini. <tuh> Sayyiduddin Ibrahim itu menganggap pendeta H.D. Tan itu tidak mengetahui tentang apa isi di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan <coughs> Tayibuddin menganggap pendeta HTD itu tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh si Udin ini. Kenapa si Udin itu mengusulkan 300 ayat harus dihapuskan atau di-skip dari Al-Qur'an? Nah, dianggapnya HTD tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan tidak tahu tentang maksud Al-Quran itu tersebut. Jadi, kalau kita menanggapi ya tentang apa yang dikatakan Si Udin bahwa Arab Saudi sudah memperbaiki, di situ dalam artian memperbaiki itu kan yang diperbaiki percetakannya. Percetakannya jadi ada percetakan-percetakan yang memang perlu diperbaiki, tetapi dalam sisi Al-Quran ya originalnya itu apanya diperbaiki orang banyak yang hafal hafalannya itu ya memang itu-itu itu saja jadi <tuh> orang hafal Quran itu bakunya seperti itu yang baik dan benar ya sudah seperti itu jadi dianggapnya di sini HTD tidak mengetahui ayat-ayat yang dikatakan si Udin ini itu mengandung hal-hal tertentu jadi nah alangkah naifnya ya kalau si Udin ini bernarasi sama-sama pendeta -sama berpaham berbeda ya tentang menelaah satu ayat atau dua ayat di dalam Al-Quran karena apa apapun itu isi di dalam Al-Quran itu kitab suci dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengotak atik jangankan ayat satu huruf pun umat muslim pasti bertaruh nyawa untuk membela itu jadi kalau mengatakan pendeta HTD itu tidak paham Oke okay lah karena pendeta HTD tidak mengimani Al-Quran gitu. Tetapi nah narasi yang disampaikan si Udin ini Menganggap pendeta HTD tidak tahu apa-apa Tentang apa yang diusulkan oleh si Udin ini Mereka-mereka yang ngomong barbar itu sudah dipecat semuanya di Arab Saudi. Wanita sudah boleh menyetir, wanita sudah boleh pergi ke pantai. Larangan-larangnya selama ini, sekarang di Arab Saudi sudah dibuka semuanya. Oh, jadi ternyata Si Udin ini mengusulkan supaya di Indonesia juga seperti itu, bisa bebas, barbar kayak yang dikatakan Si Udin. Inilah. Otak-otak picik, licik, busuk dan ya mungkin itulah otaknya otak si penghujat Jadi Indonesia sudah tertata rapi dianggapnya belum tertata Indonesia sudah adil dikatakan belum adil Indonesia sudah damai dikatakan tidak damai Jadi memang benar Indonesia itu tidak damai bagi orang jahat Indonesia ini tidak aman bagi maling Tapi bagi orang baik aman-aman ya saja Indonesia tidak toleransi bagi penghujat Dan nah Indonesia ini tidak adil Itu bagi para orang yang melanggar hukum itu deh Jadi kamu mau sampai ntumbli congormu ya tetap-tetap Orang bisa menilai ya, orang bisa menilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sudah tercapai di Indonesia. Cuman kamu berusaha untuk bernarasi supaya uh, oh, apa ya publik terkiring dengan apa yang kamu katakan. Ya silakan aja, paling-paling ya kamu nggak bisa pulang, nggak berani pulang itu aja kok. Kalau memang kamu mau mempertanggungjawabkan ucapan kamu, buktikan pulang, enggak usah sembunyi-sembunyi. Katanya kamu tidak kabur. Ya pulanglah, pertanggungjawabkan urusanmu. Sementara di Indonesia makin aneh melaksanakan ajaran agamanya. Dulu pakai jilbab, lama-lama purdah, lama-lama wanita tidak punya mata lagi. Jadi, pakai ini bolong-bolong, ya urusannya dengan kamu tuh apa? Oh, gini ya, kayaknya ya. Terus si Udin ini, kalau umat Muslim ini menutup semua auratnya, kan mata si Udin ini gak bisa apa ya melihat. Jadi, pengennya Udin ini orang pakai rok mini, jadi dia bisa melihat pahanya. Orang pakai, gak pakai apa ya tudung, gak pakai apa, bisa lihat mukanya, rambutnya. Jadi orang dasar kelihatan sekali kalau si Udin ini mata keranjang ya Mata keranjang jadi kalau ada orang tertutup rapi seperti itu Dia tidak terima itu ikhwan willah semua ya Ini kelihatan sekali kalau si Udin ini ingin mencuci mata dengan hal-hal yang memang uh, Ada perempuan-perempuan yang suka membuka aurat Menampakkan aurat dan ap, pertanyaannya begini di Kristen ada nggak hal seperti itu? Sepertinya ada ayat di dalam Bible sebenarnya. Cuman e, bisa jadi mereka tidak mengindahkan atau tidak melakukan apa yang tertera di dalam e, Bible tersebut untuk wajib bertudung untuk perempuan. Jadi si udin ini kayaknya inginnya orang yang di jalan-jalan itu pakai rok mini, jadi mata mata dia ini bisa bisa melihat dengan bebas. Kenapa repot ada orang bertudung ada orang pakai pakai kerudung orang pakai jilbab dia pula yang sibuk umat Islam semakin damai dengan adanya itu karena apa menjaga maksiat Nah ini Jadi kalau dengan keterbukaan aura dibuka itu, bisa meningkatkan tingkat kriminalitas, karena apa? Jangan salahkan penjahat-penjahat itu yang memperkosa orang. Dibuka-buka aja, inginnya si Udin seperti itu, kan? Bilang semua ya, pengennya dibuka-buka. Jadi, dia protes kalau ada umat Muslim memakai penutup aurat ini. Gini terus, nah, kelihatan sekali itu muka dan matanya itu sudah-sudah. Ini mata keranjang sudah tua, enggak tahu diri menghujat. Coba kalau pelayanan tuh sampaikan Bibelmu bukan apa Ini berseteru dengan pendeta Sama-sama pendeta antara pendeta Tapi yang dibahas Ajaran Islam Sangat membagongkan sekali Itu ikhwan wilayah Untuk hiburan saja kayaknya nih Pain bolong-bolong di matanya Semua pakai hitam Dari atas sampai ke bawah Kalau lagi foto selfie Begini Ninja Siapa yang kenal kamu? Nggak ada yang kenal, nggak masalah, Din Nah, orang nggak kenal sama kamu juga nggak masalah orang pakai ijil babi itu Ah uh, Ya, kayak gini ya, Ikhwan ya. Si Udin ini rempong dengan, dengan ajaran orang lain Tapi dia tidak melihat, tidak merempongi di kekristenan sendiri di Kristen sendiri banyak sekali urusan yang belum diselesaikan tapi kenapa ngurusin Islam gitu kan jadi <tuh> dari jangankan ayat Al-Quran ya dari orang pakai kerudung menutup penutup aurat kan jelas di dalam Al-Quran itu ada ayatnya kewajiban kita perempuan ya memakai penutup aurat memakai kerudung dia pula yang rempong masalahnya apa coba Muslim aman-aman saja, Kristen kok rempong Berarti mata si Udin tidak bisa melihat Seharusnya bisa melihat, tidak bisa melihat Dia inginnya pakai mini, pakai yang mini-mini Dia matanya jadi matanya bisa melihat Inilah pertanda ya Saya katakan kalau si Udin mata keranjang Ya, yeah, saya katakan mata keranjang karena apa? Karena dia tidak terima kalau ada umat-umat Muslim ini semakin menutup auratnya Dia tidak bisa bebas melihat itu Uh, apa yang dia inginkan itu Ikhwan wilayah jadi uh, Udin ini semakin botol kayaknya <laughs> lima orang foto selfie yeah. selfie ya kalau begitu sih silahkan nggak masalah tetapi ayat-ayat ayat yang mengancam hidup, toleransi, dan damai yang ditulis oleh kitab suci itu Saya minta tidak diajarkan Pesantren-pesantren itu penghasil pengganas, telolik, semuanya Hasilnya enggak ada nah inilah narasi seperti ini ya jujur narasi seperti ini memang yang melukai umat islam ya benar-benar melukai umat islam kalau dia mengatakan e, itu ada ajaran seperti ini harus di ini ya kita hanya bisa melihat fakta ya faktanya ya berapa ratus tahun berapa ribu tahun Al-Quran itu ada ya kan terus berapa ratus tahun Indonesia ini ada Adakah yang seperti kamu katakan? Adakah perbuatan yang seperti kamu katakan? Seperti uh, di pondok pesantren mengajarkan seperti yang kamu katakan itu? <tuh> Gak ada, Din. Kalau memang pondok pesantren mengajarkan ajaran teroris, habis orang-orang ini habis. Berapa ribu setiap tahunnya meluluskan lulusan pondok pesantren? Itu tidak ada seperti itu Itu hanya narasi kamu Nah inilah kamu Dasar kamu punya kebencian terhadap seseorang di pondok pesantren Atas dasar kamu pernah mungkin memiliki masalah Atau urusan pribadi di pondok pesantren tertentu Dan kamu memiliki kebencian dasar kebencian. Kamu ungkapkan untuk kamu jadikan dasar bahwa Uh, kamu bisa menistakan atau menghujat Jadi faktanya saja Ya semoga ifan semuanya bisa menilai Semoga saudara-saudara kita ya Saudara-saudara kita yang kurang paham, kurang tahu Tidak terbawa dengan narasi-narasi yang dibawa oleh si Udin ini Kalaupun ada oten-oten yang mempercayai ucapan si Udin ini Ya maklum-maklum saja Oten ya seperti itu Dianggapnya si Udin ini lebih menguasai ya Lebih menguasai tentang Islam Karena dia murtadin diantara mereka Diantara mereka itu si Udin paling menguasai Makanya dijempolin terus sama orang-orang yang sepemikiran Dengan si Udin ini Sepemikiran ingin menghujat Padahal kalau dibandingkan dengan umat muslim Umat islam Si Udin ini nggak paham apa-apa gitu Cuman kalau diantara mereka memang mereka nggak ada lagi Yang ada cuman si Udin Yang bisa baca Arab Bisa berbahasa Arab Jadi diandalkan Nah di sini jangan sampai saudara-saudara kita terbawa narasi yang dibawa oleh si Udin Kalau mereka terserah lah Itu memang otaknya otak bebal ya akalnya udah akal terbalik. Silakan kalau Oten-oten nanti mendengarkan ini kepanasan silakan nggak apa-apa. Yaitu itu, itu hak, hak kamu semua. Karena apa? Kita membantah hujat-hujat, menghadang para penghujat seperti ini karena si Udin saat membahas perseteruan antar pendeta dia membahas tentang Islam. Makanya kita pun tidak boleh tinggal diam itu Ten. Dengarkan kalau nanti mendengarkan ya silakan. Kepanasan nggak apa-apa yang lain oleh karena itu perbaiki kurikulum pesantren supaya tidak mengerikan hasilnya orang-orang pesantren itu enggak enggak siap kerja di lapangan kerja tidak diajarkan toleransi dan damai boro-boro Pancasila -borong pengibaran bendera di halaman pesantren nggak ada. Yang botol tuh kamu din, yang nggak tahu apa apa tuh kamu din. Kamu mengatakan di pondok pesantren tidak mengajarkan toleransi. Keluar dari pondok pesantren itu bisa kerja apa apa. Tak kasih tahu ya, din ya. Kamu itu sepertinya ngopinya memang kurang kental. Memang ngopinya kurang kental di pondok pesantren sekarang itu. Aliyah, SMK, SMA ada Di SMK diajarkan tergantung jurusannya Komplit Keluar dari pondok pesantren Bagi lulusan SMK siap kerja juga bisa Punya keterampilan Salah kalau kamu mengatakan lulusan pesantren tidak bisa apa-apa Bagi orang yang menekuni tentang pengajaran murni apa ya Salafiah ya Salafiah dia pun itu kalau sudah keluar dari pondok pesantren atau sudah boyong kalau orang bahasa pondok pesantren ya tetap bisa siap kerja seperti jadi pengajar di di sekolah di pondok pesantren juga itu namanya siap kerja kalau sekolahnya di umum di SMK bahkan apa seperti uh, SMA di pondok pesantren tetapi sambil mondok itu pun lulus siap kerjadin bukan seperti narasi kamu tapi alhamdulillah ya ikhwan Villa semua muslim itu tahu itu sudah apa ya sudah diketahui oleh umum bukan rahasia lagi jadi 10 kali sehari atau satu jam kamu mengatakan, Lulusan pondok pesantren itu menghasilkan teroris Itu nggak ada gunanya Yang berguna paling-paling ya Kristen-Kristen itu Kristen Oten-Oten itu kan tidak pernah ngopi di luar Ngopinya di dalam terus Kopinya pun kurang kental Jadi tidak tahu pondok pesantren itu seperti apa Lulusan pondok pesantren seperti apa Kurangnya pengetahuan itu sebenarnya seperti itu mengakibatkan Seperti kamu ini Orang Kristen gak pernah keluar seperti apa, atau orang lulusan penuh pesantren. Nah, ini dan nah dianggapnya orang Indonesia ini, orang awam semua, jadi Si Udin mengatakan seperti ini, dianggapnya terus percaya. Ya, berarti kalau orang yang percaya dengan ucapan Si Udin ini, orang yang gak pernah keluar tidak punya pengetahuan, kurang wawasan, dan ngopinya kurang kental gitu loh. Jadi, uang itu semua udah tau. Kenapa harus diucapkan lulusan pesantren seperti ini Banyak anak lulusan pondok pesantren langsung kerja Bahkan ya 50% muslim di Indonesia ini menginginkan anaknya Apa ya sekolah di pondok pesantren Ya kalau yang 50% bukan gak menginginkan untuk di pondok Mungkin dengan segala situasi dan kondisi Uh, tidak memungkinkan untuk berangkat ke pondok pesantren atau biar sekolah di podo, di sekolah umum tetapi pengajaran-pengajaran metode kayak di pondok pesantren tetap diterapkan di masyarakat pada umumnya jadi kalau si udin ini mengatakan seperti itu tuh nihil gak ada faktanya nihil saudara kalau lulusan pondok pesantren itu jadi teroris dan tidak mengajarkan toleransi semua mengajarkan toleransi kamu lihatlah di pondok-pondok pesantren di jawa nah di sini si Udin yang kurang pengalaman kurang kentelah yang jelas ngopinya paling pesantren Muhammadiyah yang ada benderanya semuanya tidak di, dibuatkan betapa mengerikannya itu saudara-saudaraku oleh karena itu departemen agama harus memperbaiki kurikulum pesantren itu kalau enggak saya siap untuk memimpin, memperbaiki kurikulum pesantren saya Indonesia. Nah ketahuan ternyata, ternyata ini ketahuan. Ternyata si Udin ini memiliki keinginan tapi tidak tercapai ya. Kalau kita dengarkan dari pernyataan yang ini tadi, ternyata si Udin ini menginginkan dia memiliki program itu supaya diterapkan. Ya, bang kamu ini loh siapa? Kok mau mau bikin program? lo tak aja nggak waras kayak orang gila gitu? Kok mau bikin program produk pesantren? Kurikulumnya. Nah di sini dia mengatakan kurikulumnya seperti ini harus dirubah. Bahwa di seperti ini selama ini ya kurikulum di pondok pesantren itu sudah berjalan dengan baik dan. Lulusannya Banyak menjadi manusia Pokoknya ya sumber daya manusianya Benar-benar sudah -benar bagus Nah pengajarannya metodenya udah bagus Dan setiap tahun itu Memang dirubah metodenya bukan dirubah total Tetapi dalam segi Pengembangan ya Pengembangan metode supaya Metode itu bisa Lebih mudah lagi dicerna dan Di apa ya <tuh> Dipahami oleh Santri-santrinya dan pastinya, sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan, sistem pengajaran di pondok pesantren itu tetap berkembang juga sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau masalah kurikulum itu sudah ada, din. Kalau kamu memang orang berkapasitas, enggak usah sekarang. Dari zaman dulunya, kamu sudah dipakai orang. Itu inilah tandanya. Tandanya kalau si Udin ini. Uh, sampai sekarang masih lontang-lantung sana sini sana sini memang dari dari dari awalnya sudah botol kalau nggak botol pasti dipakai orang ini pertanda ini nah keduanya sangat kelihatan sekali ternyata si Udin ini memiliki keinginan yang enggak tercapai ya keinginannya apa dia ingin menerapkan perubahan kurikulum di pondok pesantren ternyata dia saja yang menginginkan itu Nah, kalau memang banyak orang yang menginginkan, pasti sudah dipakai dari dulu. Sewaktu dia Muslim, nah ini kelihatan kalau dia ini kekecewaan di situ. Akhirnya dia murtad. Nah, setelah murtad, dia dipakai langsung naik pangkat. Akhirnya apa? Dengan alasan saya bukan duniawi masuk Kristen, katanya membela minoritas, membela ini terus mau mengatakan ilmu itu. itu itu bohong itu bohong itu kamu mengejar duniawi Din kamu pasti mengejar duniawi kalau enggak kamu enggak akan menghujat menghujat ini loh kamu mengejar dolar Kenapa kalau kamu enggak menghujat netizenmu enggak ada tes kalau enggak percaya Kenapa setiap kamu mengadakan pelayanan pasti kamu ada hujatan di situ yang disenangi oleh netizen kamu jadi laknat gitu laknatullah itu memang segala cara untuk me Mencari selah-selah penghujatan Jadi yang dibahas Dia ini mau nyerang Hendritan Tapi yang dibahas tentang ajaran Islam Kan sangat lucu sekali gitu Membagongkan sekali kalau si Udin, Kalau kita lihat seperti ini Saya bisa Untuk memperbaiki Kurikulum itu Agar tidak menjadi radikal, semua santri-santri itu, dasar kamu mengatakan santri-santri itu radikal, itu di mana? Enggak ada santri-santri radikal. Faktanya, inilah ikhwan bela semua ya, saudara-saudaraku semua ya. Memang, ya, memang kita ini semua Muslim sadar kalau apa yang dikatakan Si Udin ini enggak ada buktinya, enggak ada faktanya. Dia hanya menggiring publik supaya dia ini. Mengikis iman-iman saudara-saudara kita bahkan mengikis iman kita tujuan seperti itu Tapi yang kita ini kita, kita bantah ini ya Hal-hal yang seperti ini yang secara umum ya faktanya gak ada Jadi lulus pesantren seperti ini faktanya gak ada gitu Jadi supaya apa terbantahkan omongannya orang ini si Udin ini Uh, atas penggiringan publik karena memang nggak ada faktanya tuh nggak ada kita semua tahu itu nggak ada gitu cuman nah masih ada saudara-saudara kita yang awam yang mungkin belum pernah mengetahui perkembangan elektronik atau jarang sekali keluar sekali melihat apa yang dikatakan si udin pasti itu ada uh, sedikit imannya itu uh, tergoyang ya. Uh, tergoyang tersentuh Apakah benar yang dikatakan Udin Ini yang kita khawatirkan makanya Inilah tugas kita bersama-sama Untuk menghadang orang-orang seperti ini Jangan biarkan orang seperti ini uh, Leluasa di Indonesia Ya mungkin dia berteriak-teriak di luar negeri Tetapi segala usaha kita untuk membantah Untuk menghadang Dia bikin konten kita pun membuat konten Makanya dukung selalu channel-channel muslim Supaya kita sama-sama bisa mengadang orang-orang seperti ini Narasi orang-orang seperti ini Kita dahong bersama-sama Karena apa? Ini sampah ini Sampahnya Indonesia yang seperti ini Bahkan bisa jadi ini sampahnya orang Kristen Bisa jadi termasuk sampahnya orang Kristen Faktanya apa? Dia setiap hari itu berseteru antar pendeta Berarti di dalam kekristenan sendiri Itu masih banyak sampah yang harus dibersihkan Itu ikhwan wilayah ya Nggak usah lah suruh hafal-hafal itu kitab suci Gombal gambul itu Buang-buang waktu Masa orang disuruh menghafal Ayat-ayat uh, 300 ayat itu sesungguhnya orang kafir itu adalah najis jangan mendekati orang kafir Kenapa? jadi dia mengatakan jangan hafal eh urusannya apa gitu loh din kalau dihafalkan ya itu urusan orang mat muslim dan ya pastinya orang menghafal ayat-ayat al quran itu nilainya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pasti berkahnya pun tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kaidah-kaidahnya di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan penghafal-penghafal Qur'an. Jadi <tuh> kalau umat muslim itu berusaha untuk menghafalkan Qur'an. Terus masalah dengan lo itu apa coba? Terus mau ngelarang orang inilah dunia bukti umat muslim itu umat Islam itu cerdas hafal Quran itu menampakkan kalau orang itu berilmu dan kita bisa meningkatkan kecerdasan kita jadi sangat apa ya sangat apa <tid> tidak mungkin ya kalau orang hafal itu tidak pintar gitu jadi itulah orang berilmu orang berilmu itu benar memang tidak disebutkan tidak perlu ditampakkan tetapi dengan adanya ya metode-metode menghafalkan ayat suci Al-Quran menghafalkan Al-Quran ini untuk melatih diri kita metode itu melatih diri kita dalam tingkat kecerdasan kita nah sudah hafal kita pelajari kita pahami sampai ke tafsirnya itu luar biasa nilainya sangat berbeda di hadapan Allah Subhanahu taala. Itu keyakinan Islam, Din. Kok kamu ngotak ngerti? Jadi di sinilah ya oten-oten ya. Nanti kalau ada yang komentarnya silakan oten-oten ya. Kenapa kita selalu membantah apa yang dikatakan pendeta-pendeta yang seperti si Udin ini? Karena apa? Kalau seperti ini terbukti ya, judulnya Hendritan Pendeta Pekok Turhaka VS Saifuddin Ibrahim Judulnya Tapi yang dibahas Ajaran Islam Yang pekok itu Saifuddin Ibrahim Itu yang pekok Saifuddin Ibrahim Jadi kalau ini tak kasih judul Si Udin pekok Berseteru dengan pendeta Tetapi yang dibahas Ajaran Islam Nah ini Oten-oten ini yang pekok semua ini yang komen juga pekok nanti yang komen tempat saya juga pekok karena apa sudah sepantasnya kita membantah biarpun yang dibahas persetujuan pendeta kalau yang diucapkan si udin ini adalah ajaran Islam dia mengkritik ajaran Islam apa urusannya gitu jadi itulah ikhwan belas semua ya semoga apa yang sedikit akidah channel sajikan untuk ikhwan Villa semuanya bisa menjadi sebuah edukasi dan pencerahan untuk saudara-saudara kita jadi <tuh> jangan sampai kita saudara kita tergiring dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh si Udin ini bahwa Si Udin menafsirkan ajaran Islam seperti ini Anak bodoh pesantren lulusnya seperti ini Kita semuanya nggak terbawa dengan Apa yang si Udin katakan Memang si penghujat itu Kayak si Udin ini Narasinya kepada publik Untuk menggiring publik Untuk terpengaruh oleh Penghujat Penghujat seperti ini Tapi Tapi saya percaya saya yakin dan percaya ikhwan fillah semuanya bisa melindungi diri atas iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita dan kita selalu mendapatkan ridho dari segala apa yang kita lakukan, perjuangan kita, dukungan kita kepada channel-channel muslim dan mari kita bersama-sama memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang masih Kurang tentang ilmu dan pengetahuan Supaya saudara-saudara kita juga terselamatkan dari kikisan iman Dari para misionaris dan penghujat seperti ini Akhidah channel akan kembali sesaat lagi dengan topik yang berbeda pastinya Masih dalam menghadang para penghujat dan para misionaris akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Tuhan